Itu my channel Detetive Slot si penyelidik slot gajor hari ini oke hari ini gue bawa modal 284 ribu ya di bettingan 2000 dan langsung saja kita kecus ke TKP nya ke Spin Turbo 10 kali let's go mamen. oke seperti biasa yang mudah-mudahan hari ini dapat skacer gratis guys ya. kenapa gue ini penyelidik-penyelidik skacer guys ya berharap banget gue hari ini dapat skacer jadinya kalau skacer itu kan profit guys seperti gue yang gue bilang maka semua Ya, kalau sketcher itu gratis, guys. Uh, sket, uh, sketcher gratis itu ya profit, ya. Kum, kum, maaf, Tadi gue sketcher gratis itu adalah profit, ya. Jadi ke pun kebenangannya itu sketcher gratis, ya. Profit gitu. Oke, okay. nah, kita pancing skechers gratis dengan pola-pola gacor hari ini, guys, ya. Oke. Okay. eh uh... Oh ya apakah apa kabar apa semua yang lagi nonton ini ya gua doain kalian semua itu bye bye saja sebentar kekos uh, spin turbo 10 kali lagi sorry gue doain kalian semua itu sehat sehat yang dilancarkan segala urusannya dan diper uh, diperbanyak rezeki kalian semua ya. dimanapun kalian berada ya amin amin amin amin amin oke okay. oh ya banyak yang tanya gue juga nih ya banyak banget yang tanya gue nih kalau itu gue itu main di situs mana nih ya banyak banget yang nanya Oke gua bilang aja ya gua sharing banget ingat ke kalian semua ya kalau gue ini detektif ya mainnya di situs retro 777 7 tujuhnya tiga kali ya Kenapa tujuhnya tiga kali gua kagak tahu ya pokoknya namanya retro 777 ya situs paling gacor dan terpercaya dan nomor satu di list gua geng ya lu menang berapa pasti dibayar di sini ya mau menang 10 juta 15 juta 20 juta dibayar di sini maafis ya jadi linknya nanti gua di kolom komentar ya kalian bisa klik linknya langsung cus ke tkp barang gua ya bra kali lima rupanya ya tapi tidak konek saya banget pakai okay. waduh ini sketchr udah dua dan dua sketchernya lagi Waduh ini ada aroma aroma sketcher lagi no tapi kurang guys ya kurang guys ya apa-apa nggak apa, -apa. kita pancing-pancing pakai pola gacor ya hari ini ya oke okay, dan ada informasi juga buat kalian semua yang lagi nonton konek kali tiganya lumayan banget ya mantap-mantap pecah lagi dong kuningnya kasih kan kayak mantap mantap dikasih kuning ungu uhuh lagi dong Waduh, gue kira boleh ngelunjak tadi, Rupenya enggak boleh ngelunjak kata kakeknya. Ya. Sayang banget ya. Oke, okay, seperti yang gua mau informasikan ke kalian semua yang lagi nonton ya. Bahwasanya kalau gue itu punya grup Telegram, gengnya. Gue punya grup Telegram yang dimana grup ini diadminkan oleh langsung Retro 777-nya, gengnya. Di sana ada updatean pola satu kali 24 jam Jadi di sana ada updatean pola yang bisa kan ikutin Yang mudah-mudahan pola updateannya di sana bermanfaat buat kalian semuanya Oke ini kita ke pola selanjutnya spin cepat 10 kali Ya seperti aku bilang mudah-mudahan polanya bermanfaat Ya bawa gacor bawa cuah sama kalian Kali 3-0 dekor kita tadi Jauh lagi kali dong mantul Mbak Wes ya mantul mantap betul tapi tapi pecelnya banget kecil banget kecilnya saya banget ya apa-apa lah mang kita pancing aja sekecil itu kalau petirnya bisa lah ya bisa lah ya kita atur sedikit itu petir sebab oke petirnya pola selanjutnya ini gdc nya gua on kan gua turunkan beti heeh uh, sebentar spin turbo 20 kali aja deh ya kita tetap stay di bettingan 2500 Wah skechers udah nyantol satu nih nyantol lagi naga nyantol tiga satu lagi dong waduh waduh waduh kalian lihat kan Kalian ya sendiri kan dengan polara racikan gue ya Polara kita gue sendiri itu skechernya Satu lagi tuh udah ada aroma-aromanya nih geng Seperti biasa ya Udah ada romanya lagi tuh tiga lagi skecher Satu lagi nyantul tadi di sini Waru-waru Waru-anjir, wanjir, wanjir Dan skecher saya ini ya Terpisah-terpisah begini ya Terus aja gantingan Waru-anjir Oke Udah iklan kayak iklan teh botol ya iklan apa itu minuman itu Gini, kecer harus dapat schedule ya. Hari ini mesti dapat schedule ya. minimal dua ya, anjir lah. Oke, mantep, jom pasir pecah di sini wak geng. Mantep dikasih lagi gelas mantep dikasih gelas dong. Maha dong, waduh, ada ngelonjak lagi kita ya. Ngelonjak ya. Biasalah manusia yang memang gak pernah puas punya ya. Oke lah, kita harus ke pola selanjutnya. Sebentar ini gara gua rakit dulu nih. Langsung ke spin cepat sepuluh kali lagi. Jadi ini hari ini pola apapun yang gue cantumkan, pola apapun yang gue bawakan itu hasil dari rakitan gue ya. Mudah-mudahan kalau buat kalian semua yang mau nyontek, buat kalian semua mau ikuti silahkan. Yang gak mau juga gue gak maksa ya. Tapi buat kalian yang mau nyontek, mau ikuti ya mudah-mudahan ini pola bermanfaat juga buat kalian ya. Atau kalian bisa ikuti di video-video sebelumnya geng ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Amin, amin, amin ya. Oke. Wih deh, dikasih cincinnya geng oke langsung ke peluang selanjutnya lagi hmm uh, gua off -kan semuanya ke 10 kali ini gua mencium aroma-aroma skacer ini kental banget di hidung gua nih ya kental banget ya aroma skacer aroma kakek tua ini ya aroma-aroma aroma orang tua itu ya Eh dong kek jangan-diam-diam baik di situ kek ya kasih kan dong skacernya oke okay tuh skecer sudah nyantol satu lagi waduh nggak dikasih ya nggak apa, apa gua pancing gua pancing sampai dapat nih, ya gua kalau nggak dapat enggak senang gue dia di teman gua kemarin baru menang lagi geng ya. baru menang lagi gara-gara dikasih kecet gratis anjir dikasih kecet langsung profit 5 juta dia kemarin anjir anjir enggak terima gua lagi-lagi-lagi uh, plus selanjutnya ya <tuh> Oke, okay, kepala selanjutnya lagi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ini betul-betul -benaran, benaran bekerja ya, benar-benar, benar-benar uh, polanya polanya masuk ya, beker, lah ya, bekerjalah polanya gitu. Dapat sketcher kita di sini, anjir. Oke, okay, petirnya dong, kek. Waduh, pecahnya udah mantap banget nih. Ini petirnya dong, petir aja dong. Waduh. Kali lima pun jadi lagi. Wih. waduh, waduh, pecahnya wajib, Pecahnya wajib udah luar biasa banget, udah dua, waduh, waduh, ke peturnya dong, ke anjir, anjir kagetnya pengen gua tampol, pengen banget gua tampol skecernya langsung jatuh empat, mamen, mamen, Dikasih beneran kan, gua bilang apa juga anjir, anjir, ini pola gua ini ya, pola gua ini ya luar biasa banget, ya udah kental banget ini get all di hidung gua nih, jabret kali enam gak konek waduh yang kali dua konek memang sialan kakeknya ya. sialan kakeknya memang ya kalian nggak dikasih kali dua yang dikasih konek okay. enjir Tapi enggak apa-apa ya yang penting gratis ya di sini ya waduh luar biasa ini pola gue nih luar biasa ini. enggak pernah bikin enggak pernah ngecewain nah ini get oleh kali dua dulu ah udah dua di sini angkat lagi dong ke angkat lagi dong kayak pecahnya udah mantul bahkan 30.000 anjir pecahnya Uuh. cuma dikali enam, cuma dikali 6 tapi gak apa-apa ya dikasih super di sini 183 mantap mantap kita kumpulin ya kita kumpulin sampai jutaan ya anjir ya kalau orang bisa kenapa kita enggak ya kan yang penting pola kita tuh mantul oh, bila petirnya jepret kan waduh oh, kali dua terus angkat lagi oke okay, mantap sini kali tiga kali lima ya ditambah total penggali kita kali 6 anjir japret lagi mantap mantap mantap mantap anjir anjir ya kalian tengok sendiri ya betapa luar biasanya lihat retro 777 ini ya dikasih mega kita dikasih mega kita wak geng 163 ribu lumayan banget uang rokok ya uang rokok ya anjir 370 ribu kemenangan kita ya sempurna satu slop itu Wah, anjir jebret Waduh gak aku le jepretin lagi dong. Ini jepret nih mah untuk dong. Last pin, Waduh-waduh. Ya di skip ya. banyak banget nih di skip ya. tapi enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa ya. Skip gratis profit 370.000 lumayan banget ya. Lumayan banget jadi seperti kalian lihat sendiri ya retro 777 ini luar biasa waduh waduh luar biasa banget ya jadi tunggu apa lagi yang kalian lagi nonton ya langsung cus ke TKP Retro bareng gua ya Hai usah mikir-mikir lagi lah ya Ini kalau gue ini setia nih loyalty gua selalu di retro 777 ini gila-gila ini kenapa gue demen banget main disini memang selalu dikasih profit disini ya selalu dikasih gacor di sini ya Oke, okay. oke okay, oke okay. langsung langsung ya. Langsung saja ya Ke spin uh, selanjutnya. Kita buat raket dulu nih gua spin turbo 10 kali. Oke, okay, ini 10 spin apa dapat skejer. Mudah-mudahan ya. Oke, okay, oke. Okay. Oh iya buat kalian semua yang lagi nonton ya, buat kalian semua yang lagi nonton ya. Kalian bisa sediakan kertas 60 pulpen kalian yang Dicatat polanya buat kalian mau ya. Jangan di skip ya Jangan lalu buat kalian masih stay di sini, bentar gue buy spin dulu di 120.000, gue buy spin aja dulu ini, mudah Bener isinya ya, isinya profit ya. Jadi buy spin di 120.000, kalau bisa menang kita tuh jangan di bawah 120 ya. Oke, wih mantep, kanya nyantol kali lapannya, wak geng nyantol kali lapannya di sini oke okay, oke okay, mantap lumayan kasih Mega 40000 ya lumayan nasi panang ya nasi panang lumayan nih bungkus nih nasi panang nih Oke okay, kita kumpulin aja nggak apa-apa. Uh, jadi gue yang gua bilang tadi gua siapkan kertas dan pulpen kalian ya jangan buat lagi yang buat kalian semua yang lagi nonton sampai sekarang ini jangan di skip jangan di skip ya kalau kalian mau ngikutin pola ini ya jangan di skip takutnya pola tidak bekerja dengan baik ya dengan kalian ya jadi dicatat polanya dilangsung langsung diterapkan di permainan kalian murah mudahan bawa gajor mudah-mudahan profit dan cuan buat kalian semua ya amin amin amin ya udah didoain tolong-tolong lah ya agak tahu diri dikit lah ya Dibantu like, dibantu komen share sebanyak-banyaknya share ke teman-temannya sekiranya mania slowter geng ya. Dibantu juga subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif ya. Karena gua selalu olah-olah uh, tkp, olah-olah tkp bareng kalian semua ya. Masalah upload video buat kalian semua ya. Oke, okay. oke okay, mantap dikasih mega lagi ya dikasih mega lagi di sini tapi masih kecil banget gak apa apa ya karena kita di bettingnya seribu dua gak apa apa jabret kali limanya nyantol ya tapi pacarnya ya thumbnailnya masih kecil banget waduh di skip kali tiga kali sayang banget itu tadi game jangan pasirnya dong waduh di skip lagi udahlah ya tapi enggak apa, apa masih ada 5 spin terakhir ya masih ada 5 spin total penggali kita 18 kali apakah bermanfaat atau tidak 18 kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat ya dikumpulin banyak-banyak kalau kalian pecah ya omong kosong juga ya Oke ya oke mantap ini kalian selalu kecil-kecil semua geng jabret kali dua kali tiga lewat lagi waduh petir birunya dong atau petir jandanya nah, oke okay lah ya dikasih 137 uh, kita balik modal setelah balik modal ya, nggak rungkar ya, nggak apa-apa ya. Oke, langsung kita ke pola selanjutnya saja, Wak. Geng. Oke, ke spin cepat. Hmm, bentar. Uh, di 20 spin aja. Uh, spin turbo spin cepat di offin. Ke 20 kali spin ya, mudah-mudahan di pancing-pancing schedule gratis aja lah ya. Kita stay di komitmen stay di aja, kita ya tadi by itu gua iseng ya mana tahu dapat untung dapat skecernya empat lagi wak gue bilang apa kan? gua bilang apa hidungnya eh hidungnya kok hidungnya sih aromanya udah nampar banget ke hidung gua ya anjir kok hidung sih oke aromanya memang udah nampar pak udah kental banget di hidung gua wak genger. langsung jatuh skecernya empat lagi nih mantap mantap mantap yang untung, untung gua naikin bettingan tadi ya untung gua naikin bettingan tadi mantap nih anjir anjir ayo jabrat kali dua ternyata saya banget anjir ya kalau nyuara, suara petirnya bikin kaget tapi jatuh kali-kalian kecil yang kali-kali hijau semua ya. kali 100 Wah kira <laughs> kali 100 kayak gitu okay. kali 500 dong ya biar otw surta yang kita bagi gimana okay, dikasih jam pasirnya ya aduh pecahnya kecil banget di sini kecil banget pecahnya di sini kasih nice 80 ribu apa-apa lah ya, kita kumpulin terus ya nggak jangan menyerah ya jangan pesimis ya buat kalian semua lagi nonton jangan pesimis wah geng ya karena gue di sini nggak pesimis gue nggak nyerah ya, ini gue yakin banget nih ya kalau hari ini juga ya hari ini juga gue itu bisa bawa profit ya bawa pulang bawa pulang jutaan gue di sini ya oh iya, gua lupa ini gua lupa banget ini. Maaf, maaf banget buat buat buat buat kalian lagi nonton ya gua lupa di belakang semuanya kalau gua itu main jam 10 pagi eh 10 pagi 10 malam gua geng ya gua main di 10 di jam 10 malam kenapa ya ini informasi langsung dari grup telegram tadi gua bilang kali 20 jadi skip bangke bangke kakek tampol oke okay. ya gua tampol oke okay. kesel banget gua kali gua puluh jadi skip anjir anjir saya banget anjir wah waduh waduh gue sampe shaking kayak gini guys ya saking jengkelin gue kali 20 di skip madi dia ya. waduh waduh aduh, aduh. aduh gue ngomong apa tadi lagi yaudahlah ya pokoknya itulah ya gue ngomong apa tadi gue udah ya tapi udahlah ya gue udah, udah ke distrik banget gue sama kali 20 tadi di skip dia ya. Anjir lah lu mesti bayar nih kayak jatuh skacer dua kayak wah wah wah ini kakek tua tua ngeselin ya ini kakek tua tua ngeselin ya anjir anjir anjir anjir Hai Toto ngeselin ini pengen gua gantung juga deh tapi digantung juga gak guna guys ya soalnya terbang-terbang disana aja guys ya enggak nampak kakinya disitu situ. gantung juga kagak guna dia Ayo dong Ayo dong Ayo dong buktikan dong ya. jangan kecewain dua sama-sama sama sama, sama penonton-penonton gue nih ya skecer lagi nih skecer lagi nih waduh aromanya udah dekat nih aromanya udah dekat nih ya tinggal dipancing aja nih guys ya dipancing aja nih kakek kita bode-bodein aja nih ya kita goblokin -go -go aja nih kakek nih pasti dapat skecer lagi nih ya bentar nih gua mikir tekniknya dulu geng ya gua mikir tekniknya dulu tips and nih ini gimana nih ya hmm pola selanjutnya kita ke spin turbo 10 kali lah ya kita spin turbo 10 kali Eh, gue yakin ya terkecoh nih kaget gua yakin ya ini, pokoknya malam ini mau mawak goblok goblok gini kaget ini, kakek ini. bikin jengkel ya kali 20 di skip ya. anjir lah oke okay, oke okay, oke okay. belum terpancing dia belum terpancing dia jangan menyerah jangan bisa ini gua on kan DC nya gue pancingan ya buat pancingan ya Spin pas puluh kali wah lumes banget gua anjir lah gara-gara kali 20 tadi sial-sial oke okay, pecahannya masih oke okay, mantap jam pasir dong waduh jadi skip gua bilang apa kan gua bilang apa udah gue bilang apa berapa kali udah gue bilang guys. udah berapa kali dari awal kalian nonton ini video ya kali dua anjir dua kali di skip dia anjir anjir anjir ini kakek bangsat memang beneran ya bajingan nih kakek ya dua kali lo kali 20 puluh di skip dia ya. kampret nih kakek ini beneran waduh waduh waduh tapi apa-apa lah ya setelah dia makan umpan kita ya gue bilang apa ya dari awal kalian nonton video ini ya udah berapa kali dapat schedule udah berapa kali gue bilang ya memang ini get of Olympus sudah kental banget di hidung gua agaknya udah jadi ingus gua di dalam nih ya gua tahu nih aroma-aroma aroma skechernya nih ya di kapan jatuhnya di mana jatuhnya, gua tahu nih ya anjir anjir maku dong waduh oke cincin atau enggak gelas nih Ayo dong gelasnya dong kasihkan ke gelasnya mak. aduh gua kira jaga. satu lagi dong mantap mantap dikasih gelasnya dikasih gelasnya game Oke di biru dikasih merah dong batu merahnya dong wih dikasih boros juga sama batu hijaunya jabret lagi kali duanya jatuh lagi mantap mantap mantap mantap jabret kasih kita di sini mega ya dikasih kita mega 184.000 gengnya lumayan ya lumayan nah, hitungan sketsa gratis lumayan banget ya wih di gelasnya lagi jabret kali tiganya ada dua men Kali tiga nya ada dua, Ini banjir di sini. Banjir per kali di sini dikasih nice kita 1280.000 ya. Mantap, mantap. Kita kumpulin terus. kumpulin terus ya. Dari modal 200.000 tadi loh. 200.000 receh banget loh ya kan. Sekalian sampai sampai bilang itu 200.000. Kebesaran dia gua tampol juga kalian ya lama-lama ya. Ini 200.000 udah kecil banget tuh ya. Udah request-request kalian juga itu ya 200.000. Oke, okay, mantap dikasih kita di sini, dikasih tiga ratus delapan puluh tujuh tiga ratus delapan puluh tujuh ribu, 387 ribu ya. kalian lihat kesendiri, kalian lihat sendiri kredit gua ya, udah berapa tuh ya, kalian lihat sendiri gua gak mau ngomong, heeh, ya. udah dua ratus ribu, wah, ya, game, kapan lagi cari duit kayak gini, heeh, ya? kapan lagi cari duit kayak gini, ya, ini akan jadi spin trial gua ya, thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton, mudah-mudahan rezeki besar selalu mendampingi kalian, sekian ulang TKP hari ini ya, ah, adios.